Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan, apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. nangis, nangis seneng. misalnya saya baca tadi miftahul jannah la ilaih lupu kunci kok dikasihkan kita ini masuk neraka gak pantas, kamu gak bawa kuncinya kok masuk gitu. harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka maka aneh, kalau kamu masuk neraka itu aneh, coba coba kita pegang kunci surga atau kunci neraka? <tien> tapi kadang teman saya masuk neraka, kakak kunci <tien> <tien> karena tidak ada pintunya terus bilang, kamu kok tahu, memangnya mau ke sana kata saya saya tidak punya rencana tahu neraka karena nanti diantara safatnya Quran itu, orang kalau mau masuk neraka tidak jadi ya ya nggak apa-apa, ya diatur sendiri jadi diantara safatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka, jadi syafat itu ada dua dari neraka diangkat ke surga dan itu bisa lama itu Kalo, tapi kalau syafaatnya Qur'an itu yang belum masuk neraka, supaya gak jadi masuk neraka karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fekih. jadi, udah betul ini, tak ada <laughs> jadi kena konstitusi apa? feqih sama yang tak cerita nih syafaatnya Qur'an itu, ada orang itu beling, beling itu fasik. itu diapal surat tabarok apal betul Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut wal hayat. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjak surat Bakara? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa innahu ta'ala la yu'adzibu qalban wal Quranah. Allah enggak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash nya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal pas ketemu Mungkar Nakir, Mungkar nakir, prosedur kan ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar nakir. Prosedur ya. dia kan prosedur standar. Si Surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamuah Kalau kamu nyiksa dia, berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamuah Wah, ya tidak berani saya Mungkar nakir. Tapi orang itu nakal harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada laczinya ini gak ikut. Ya? <laughs> Kalau keserjuan ikut jadi laczanade. Ya? Kalau jadi laczanade pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Ya? <laughs> akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. akhirnya mau nakir sama Quran tadi surat tabarok datang suan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa mau karnagir? Sarannya sah dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang itu nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk, ini. nuduk Quran, itu harus dikasih tahu mau karena Akhirnya Allah ngendikan gini ke Surat Tabarak. Ya sudah, terserah kamu. Kalau terserah Allah, gusti, mau karena gerutu boleh nyentuh orang ini. Ya sudah, sudah, sudah selamat, selamat. sehingga terus itu sama baca di uh, termasuk mujizanya Surat Tabarak di Tafsir Ibn Kasyir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih, sehingga banyak ulama, termasuk saya Muhammad, menghentikan pertanyaan mungkar nager itu, tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, Waman Nabi juga. <risuh> Aco kan jamnya? Nabi kamu siapa? Lo ini Nabi. Iya <risuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, Waman Abuka. Jadi repot kan? makanya ada dia yang guyon kalau ditanya merubuka saya ini guru tauhid sembora, <laughs> saya ini ngajar umul baru kamu tanya merubuka, mesir itu keramatnya Imam Malik itu ada Asabu Malik, Rojulun Asabi Malik, beliau ditanya mengkan makin merubuka mana buka? Imam Malik datang ini seumur umurnya itu ngajar tauhid, kok kamu itu, nggak sopan kamu <laughs> Nah, kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Amin. Yes, yes, yes. Malaikat ono sungkane. Gitu. Jadu, jadu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ada itu di situ. <laughs> kalau orang alim itu guyon itu masih masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna Allah inna aulia Allahila khaufun 'alaihim wa lahum yihsan. Taslahumul busyro fil hayati dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nangkir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? ada padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan makanya itu termasuk dalilnya San Muhammad tidak semua orang mengalami seperti itu karena wali-wali itu khaufun alaihim balahum ya zanu ana ketemu karena krojo di der wedhek ku aku derdeghe ora ketok pertanyane dok konan santri piye lu isen wis kiai dihanjuti mungkar malu gak kira-kira mesti pelingani konan santri piye Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di Kitab Nuri Dolam sama di Hadis Kitab Nuri Karangannya saya nawahi Itu Sayyidina Ali itu ya andikan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut. Tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena kir? Penasaran dia. Bagaimana kerenge Umar itu berlanjut nggak gitu kira-kira yang minta ya Allah, saya minta kasof. Ya karena yang minta Sidin Ali karena mau aja dituruti sama kasof. Dilihat Sidin Umar pas meninggal gitu. jadi, itu, jadi ya kasat itu kadang penting asal baik. Lo betul bahasa kata Nabi kadang lahasa ada ilafus naten itu Nabi bahasakan ya kasat. Gus Verso saja yang nafsirkan eh gobtoh itu kan, itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. aslinya Nabi ketikaNya itu lahasa ada ilafus naten. Ulama yang ganti itu namanya gobtoh. Uang Nabi sendiri nyebut hasad loh kamu tafsirin sendiri laptop ya hasad ya hasad, hasad. udah ada usah ditawil-tawil pokoknya gitu kalau sama nggak percaya nggak apa-apa kok gitu aja kok repot <tik> karena sama nggak percaya kemungkinannya dua satu nggak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan alimin aliman akhor. kita nggak perlu saling Mengikuti, ngapain kasut? Biasa aja. Akhirnya si Ali kasut. Pas Umar bangun, selamat ikan bangun, selamat meninggal bangun. Maka Nagre datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan si Ali, matanya itu galkidriloli, kayak apa kendil yang apa menganga. Wow seru. Si Ali senang, paling takut ini Umar. Nah. <laughs> senangnya bukan main. Wah ini mesti takut Umar, biasa. Ternyata enggak. Umar malah bangkit. Woi mau ya? kamu tahu menghadapi siapa? <tik> <tik> itu betul, ya? kamu itu menghadapi temannya Ahab al-Kholti'ilawah yang dihadalkan temannya, bukan dia <tik> <tik> kamu tahu yang kamu hadapi? saya ini teman kekasihnya Allah jadi, boleh kamu ngandalkan Mbak Virjona? Ya? <tik> tapi nanti risikonya muka-muka ditanya, itu virjong siapa? <laughs> wah itu masalah makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun vissama di langit, di langit sudah populer makanya dulu ada orang yang sangking seninya sulukotir, ditanya apa saja jamnya sulukotir saya Ini itu aman, karena beliau populer makanya program kita harus populer dulu di langit nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri gak apa-apa kalau enggak populer nanti tercandang. Nah, itu siapa? Masalah. Umar ya. itu yang dibanggakan itu. Kamu tahu saya siapa? ya tidak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya, Muhammad Rasul. Wah, mikir waduh. repot ya. Loh, di dunia aja gitu kan temannya presiden, temannya panglima apalagi ini temannya Saidul Awalin wal Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut apalagi ini temannya Saidul Awalin yang makan nangkir terus konfirmasi sama apa oh, gimana ya Bu oh, ini ngadepi <laughs> Sebetulnya diadalkan tuh temannya bukan bukan dia. akhirnya sama Allah oh, dibilangin ya bu ya sama seorang seperti itu Bu yang sopan. <laughs> terus semenjak itu makan nangkir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. <laughs> seperti itu. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti <laughs> <itu>. <laughs> jadi kamu kalau ingin enggak takut mukaan akhir jadi wali <tuh> karena sarannya tadi hanya wali singlah khofun alihim walahum yazanun lahumul busro fil hayatid dunya fil akhir jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan Dan ini kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya Waman, Nabi Yuga Nabi, Nabi Musa siapa? lu kan terjadi aneh jadi makanya nanti kandisahat Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali di taksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya begul disain, alim ya benar-benar begul disain. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah, muhadasa biasa. Ya, misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nangpenn popo itu lapor aku gak popo mas, mesti aku seneng sama nabur, ikut diaubenn wayoh, wow langsung jadi opoai, mesti opoai, maksudnya kecuali itu gitu padahal kalau ngomong Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang pengin ku Kira-kira disetujui apa ah. Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku enggak apa-apa, anggap e omahmu Dewi. Terus mlebu-lebu kamar. <laughs> Jadi tidak ada am kecuali di kematian. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar itu pasti ada am yang di taksis, itu pasti tidak dialami para ambiyak, para aw ya, karena ciri utama wali itu lah khaufun lah hum. Ya. kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sammen bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir munir termasuk tadi kenapa orang islam, rasulullah SAW, itu lebih senang kalau yang menang itu orang nasrani, nasrani romawi ketimbang yang menang itu orang faris dalam hal ini ateis karena orang ateis itu lebih ngeri sebetulnya penemu beberapa penemuan sain terutama di ilmu medis itu orang Amerika kayak cloning tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk apa mengaplikasi karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama baik Islam maupun Kristen tapi di Cina itu dipraktekkan karena enggak ada halangan agama di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris di Amerika tidak ada karena masih ada apa? agama, masih ada larangan sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada langit, gak ada perannya jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan Samawi itu ah? ada jadi disebut hu libatir rum fi adhinal arti wa hum bihim dihulabihim Di disini diterangkan oleh Senawawi supaya kamu tidak salah paham sebetulnya saya kamu katakan misalnya wah itu paham liberali, sebenarnya saya tidak terseksa cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji, gitu. itu aja masalah <tuh> saya <tuh> ini saya baca ya saya baca ini karangannya saya Nawawi, karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu ada sama orang yang bersanak saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali, secara nasab saya harus manggil Mbah secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil ke itu termasuk murid-murid dekat beliau, Syekhona Khalil kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad, terus Basitik, Sidik, Mbak Sidik ngaji Syekhona Khalil saya karena itu pernah ngaji langsung sama Syekh Zaini Taqlan. Berarti beliau dari Syekh Zaini Taqlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Syekh Abi Bakar Sato, yang ngarangi anak Toto baru Syekh Zaini tahlan Berarti saya ketujuh kalah lagi. <tuh> <tuh> Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. <tuh> <tuh> karena syaratnya jadi Mbah itu ngalah demi butuh. <tuh> Jadi, kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, sabahnya, wah oh, itu mbah yang enggak baik. <tuh> Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. <tuh> Sebenarnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan Wahyu Nabi yang protes enggak nabi kok dapat. Wah, tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu Masyur, kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa Nabi, Nabi Mokonyo, senengnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah putuh seneng, mbah, seneng putuh Jadi mungkin, jadi, <tuh> saman dosa <tuh> protes <tuh> Yang jadi wali kok, cucunya dulu betul Dulu, Mbah Hamid Pasuruan itu, kalau Mbah Hamid Siti kesana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah <tuh> Hamid Siti itu paman <tuh> Karena saya tak pikir saya itu kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya ada punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu, karena saya itu harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto, perwewat, <tuh>. mau mau dibenci itu manusia rasulullah saw, mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto itu nggak ada sanatnya, enggak ya. tahu itu madhab dari mana, ya, ya madhab milenial yang jelas itu bin. ini tak baca ya, biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Sidik, sama masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Pak Hamid karena Mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar itu saya masih ingat betul zaman itu Bahamid siap call di Lasem itu Rawoh dan saya Derek nembah saya karena masih misanan datang ke Lasem itu beliau pasti ngisi sama Mbah Mun Bahmun Mun masih muda Kiai Ahmad Citik sepo senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat huli rum fi adinal ad ardi wa hum mimba Terus ada dia yang tanya, takwilanya gimana ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri. Meskipun tidak kita, kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam, ya Frohul. Itu luar biasa ulama-ulama kita, adalah kejadiannya Indonesia seperti itu, yaitu kita ada mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang, send pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca, ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak sudah, sudah sudah aman, wah aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja, artinya ya sengaja saja. ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di pondok pelosok di pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah yang memang benar-benar salah, yaitu nggak apa-apa bisa dimakfu, karena harus mesti sange Wong goblok ke salah yang terus. itu ada salah bawaan ilmu, itu repot ini, karena misalnya kita yang biasa belajar kiro sab'ah wayah sibuhuh mesti diulang lagi wayah sabuhuh karena kira'ahnya Imam Asim itu hasibah yah sabuh bifat hisin, sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sehingga kita-kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung, gusbah mau di bulan pilihan ya tepat teman ada yang mengatakan gusbah bingung ada mengatakan Gusba Alim alama itu Pak Pak itu, karena memang Yasabah memang seperti itu. Misalnya Kufuan, Kufuan itu Imam Asim baca Kufuan, tapi beliau punya murid namanya Sukbah itu kalau baca kuf'an Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang Giru Asabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Syaikh bin dan mustaf sama yang tak ajari latihan Sabah. Memang angel ya makanya yang nggak bisa itu uang pinter sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok pinter berarti uang goblok pinter saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect jadi orang alim tuh angel apa gampang angel menghindari barang angel pinter apa goblok loh orang menghindari barang angel pinter apa goblok pinter berarti uang goblok pinter <compromised>. <susuk> <onanie> <dataset> jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus di dendari. dendari makanya saya ini insya Allah, umatnya nabi yang termasuk yang terbaik Amin. karena mencintai umatnya nabi termasuk yang Gobrol. goblok Gobrol. Wah, itu tidak gampang itu karena tadi sudah tahu ya seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin, keplodoy. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Toko yang pasar ora kenek. Lah <laughs> Sama-sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Tak nah, karek ngaji ngrekam kan gampang. <laughs> itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Makanya kula niku bu, mbok bu, bu, burohno ngono <laughs> so, tok. Saya tadi dinasehati Mbak Virjon buka moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak mukhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuat, karangannya Abdul Haddad, ketika beliau punya mukhibin banyak, ditanya, bagaimana ya Habib, Anda menjaga hati Anda sehingga Syed Abdul Haddad itu unik inna ma'adzumu Allah. mereka itu sebenarnya menghormati Allah cuma butuh sarana, dan itu saya jadi saya tahu, semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul mencintai hadis-hadis Rasul cuma saman kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana korban kok ngomong. Bangganya di mana tuh? Coba, coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Loh, untuk untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Lho saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tabari, saya pernah beli kitab Fakhru itu berapa coba? 27 jilid karangannya Fakhrur belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi itu berapa jilat? itu jutaan saya kemarin juga dihadirin kitab Pak Quresh Sihab namanya Faidul Bari Fisar Khil Bukhari Pak Quresh bang terkenal dia sering diskusi sama saya saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya oh itu harganya tidak kuat tidak kuat, kadang di Indonesia nggak ada coba, dan sama orang hebat, menghindari kesulitan itu dan selatan itu, sebabnya ngaji ikut kalau nggak paham, dirokok nahi rekamannya, sudah gitu. pinter mana sampean nama saya? pinter sampean kan? bikin sosis susah, beli aja kok repotkan nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah goblok, risau tafsir gue uang pinter makanya nanti kalau saya ketemu nabi, tidak termasuk orang yang mentahkir orang islam kafa Mari isman ayah kira akhahul muslim jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang islam termasuk darani sampean goblok itu dosa caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi alim angel. anggel menggendari angel itu pintar berarti wong bodoh pintar sudah ya, ta tapi tetap bodoh ya, ta <seplex> <tap> <tap> <tap> <tap> tapi ini satu cara untuk saya respect gitu <tap> coba orang yang ngaji tafsir saya banyak mungkin ribuan itu sebetulnya mencintai Qur'an karena Qur'an adalah kitab suci yang panduannya umat islam sangat mencintai Qur'an terus kemudian mereka nggak paham terus mencari orang yang memahamkan buruhnya no lah cara jawaban terus keren saya itu dimana coba Lalu, terus mereka kurang ajarnya gini kalau paham, itu ya Alhamdulillah paham kalau mau ngajarin itu bagus ngono tapi no, orang-orang faham. faham, orang jalan akal, kalem, <laughs> mari kesukaan orang menutup, temenannya udah gak faham. Orang kau jalan, udah ke sengkela itu. Maksudnya, masa wawan, udah bilang dengan Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi, sebenarnya. Jadi kalau nggak faham, itu kadang nggak nyalahno no, udah mau, misalnya. Mau oh, mari, mikir, ah, jelas. padahal misalnya jelas, orang mesti paham. berdua Faham. Ya? Jadi kata saya, Abdul Haddad, 'Innama Azumu Allah', sebetulnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasul ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai. Kita mencintai Wali sebenarnya wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini. Kamu mencintai kangkung apa tidak? Sebenarnya sama sekali nggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Nanda cinta kesehatan kamu sen sama orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani saya akan termasuk kiai yang torekonya gampang ini surga ini surga kan peng akhirnya penggemarnya banyak coba kalau kamu ini rokok, rokok <laughs> jadi sebetulnya anda mencintai kepuasan anda sen nah saya ini korban makanya untuk masuk surga cepat saya korban itu cepat <laughs> dakwahul mazlum la turdu kan gitu. lesa benahu wa benahu hijab jadi saya kalau mendengar langit karena mazlum saya sinau tafsir, coba bayangkan, ada tafsir itu sudah 27 jilid. sekarang Fakhrul Rozi itu bulatnya bukan main karena dia alifil, sefat, bulatnya masuk. sudah gitu sinau jalalin, kadang dikomen oleh sawi sudah kita percaya jalalin boleh dibully sawi percaya sawi dikandani, oh itu maliki kira ribet sudah itu sinau tubi, sinau tafsir toba, itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel ke istri sama. Waduh, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. <tuh> Imam Bawa itu kitabnya banyak. Tapi yang terbukukan hanya kitab Bawa. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya karena dianggap saingannya ternyata yang dicerai tidak kitabnya malah istrinya itu imam siapa? siapa. tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar aman ah. <laughs> Saat teruskan ya. jadi untuk menjaga riya dilatih Innama allah. sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama tetap Allah sebab itu kata saya Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? ketika inna woha khutbah adalah kum ta malikah ta'lut itu ya manusia, pedenya itu apa? inna ayata mulkihi ayyatiya kumutabud fihi sakinatum mirrabikum wa baqiyatum mimma taruh ke ahlu musa wa haruna tahmiluhul malak jadi beliau pede itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti Sehingga disitu ada baqiyatum mimma taruh ke musa wa alu natahmi tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat nggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu tolot, pd kalau bahwa sunduk semacam pedi kesaktian yang disitu ada baqiyatum mimma taraka Musa wa alu natahmi tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW itu bawa syarotun min sa'arotihi rasulillah saw. Bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti saman tanya lagi. masa pakai peci kalit bin walid ada panjang sampai ngerempeng. repot Sampean tak warai ngaji usul fakih, usul fakih itu kalau ngaji itu ada istilah tangki manat. Ini mesti ini, ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Virjun. Dulu itu musuh saya karena saya maki Anwar, belum maki li tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah ada tangki manat, ada tahqikul manat, ada tangki manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini tak beri contoh paling gampang. sama harus paham, kalau enggak paham enggak pinter-pinter. Ja'a akrabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Muhammad Siddiq biasanya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Gak perlu jadi orang alim, tadi susah. Sudah nggak susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, nggak dari barang susah pintar. Berarti orang gak alim pintar. Nah, meskipun tetap <luluh> itu pegangin sampai mati nanti. Lu jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga, itu sama awak enggak boleh. Kif, kamu enggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafati dulu. Lah saya takut nyari sampean tidak bisa kembali. <laughs> saya tidak punya rencana itu mau yang mau masuk masuk. Ngolek <laughs> sampean kuwaduen. Aduh. balik ora dewa repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya ada tangki khulmanat jauh a'robiyun ilah rasulillah s.a.w. faqa'la ahlak tu wa ma'ahlaqa kaqal wa qaqtu imroati fina hari roma'atun ya, saya ini rusak ya rasulullah, kenapa? karena saya menjima istri saya fina hari roma'atun kata nabi, kamu harus bayar kafarah kenapa nabi kafarah puasa dua bulan Wong baru satu hari aja terjadi gitu kok, disuruh puasa dua bulan ya enggak kuat ya rasulullah baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu, apalagi kalau sampai dua bulan, ndak ndak ya Rasulullah, ya sudah kalau gitu kamu apa, ah, pertama ngasih makan apa, um, kan pertama merdekakan budak, tapi kan sekarang nggak ada budak makanya Terus sekarang langsung puasa, Wah, ini nggak bisa semua, ya sudah ngasih makan orang 60 puluh, kasihkan siapa ya Rasul, ya orang orang fikir saya ini paling fikir, hukum romadhon tanpa utur, sah, lo jima itu dak zina, kan hukumnya jais nah sekarang makan hukumnya jay seharusnya juga kena ketentuan yang sama coro pikirannya Imam Malik, nah alhamdulillah Imam Safi'i gak setuju, wah cara setuju repot, bahkan orang-orang Safi sudah punya khilah, kalau gitu minum dulu, iya biar, biar, biar eftornya ya, pakai minum, setelah minum. minum baru jima kan, ya. ini ini sudah menyiapkan khilafnya, <laughs> itu ini khas Safi'i ini bongsong gongsong rekayasa hukum nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum <risas> makanya guyonan yang masyur gusdur itu gitu ada seorang Kiai atau Gus lah. ya punya salah, namanya manusia akan punya salah entah cangkruk, entah apa, pokoknya punya salah ada wartawan yang ngiranya semua Kiai itu orang suci sehingga tanya sama Gusdur. Gusdur Gus itu ada Kiai kok ya pokoknya salah lah ya. tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja itu gimana itu padahal kiai kan orang suci jawabnya gus terus ya justru yang boleh salah itu para kiai kalau kamu nggak boleh kok bisa gus karena mereka tahu caranya tobat kalau kamu nggak tahu caranya sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum itu yang tahu caranya rekayasa kalau kamu ya kena pasal kan ya jadi jadi kamu jangan niru saya, ya saya ini punya sekian cara untuk kembali nah, itu namanya khilaf makanya kata saya Muhammad kamu tidak usah anti khilaf karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kitabul khial yang penting kamu soleh dulu, setelah soleh nanti Allah maklumi, soleh dulu, syaratnya soleh dulu kalau tidak soleh jangan contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan gampang kalau langsung makan kan, kayak hatku hormati Ramadan, biwari udrin, aku langsung ahmur jember sawan mbah sudah, status saya apa? musafir. sudah, berangkat aja, sampai tuban, makan nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, sudah mulai pergi sudah, sudah musafir. saya nggak tahu nanti malaikat tertarik, ngebuki nggak? nggak tahu tapi itu ada khilahnya, asal soleh karena kata Saint Muhammad dan semua kitab mengatakan itu kalau sama nggak tahu ya kebablasan Nabi Ayub, yang Nabi yang terkenal gudikin itu siapa? Ya? ya? itu, yang isra akan seru lah gudikin dikukur baik kreweng itu terlalu lah kalau itu untuk e kreweng konti, untuk mengharap orang-orang kreweng itu sudah-sudah masalah itu singkat cerita Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan lah orang lelaki itu mulai dulu egois Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, waras satu lambiak. Nggak boleh. Kalau nggak cantik ya, ya waras satu dari segi balak <laughs> Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Tidak usah tanya sebabnya apa. Pokoknya gitu semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli sampai rambutnya sitinya, apa, istrinya Nabi Ayub itu dijual Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan jadi lelaki mulai dulu gitu udah enggak urun kalau istrinya enggak cantik itu komplain itu khasnya lelaki jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga tenang saja ya Pomplayan ya, Bung Gavane. Sangking Nabi Ayub, terus nantikan La Adriban lagi Mi Atas Kamu akan sapu kuli dengan Mi Atas atau dengan 100 uh, jambuan, atau Mi Atal Dikvin, atau Mi, atau mi apalah sesuai konteks zaman itu. Gue namanya pecut-pecut tuku konting kok ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah enggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub, wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga enggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar. Sumpah, padahal beliau sudah sumpah bahwa demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi, wahud, biadika, bihi, wala, tahtnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah seratus. Ibu Pangeran, ngakali kali, ibu Pangeran. <tuh> Tapi syaratnya sholat. Syaratnya sholat. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wahd biyadika disan fadripihi Itu dulu ada ini cerita di etahaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah, zaman jangan nama sudah. Sudah. Oh, terus pengumuman tadi, yang nggak pernah sepuh, ngutang saya itu haram tadi. karena tadi saya punya kewajiban di rumah, yang bisa mengugurkan ya, kewajiban yang lebih bes besar. besar lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas nggak umur umur sampe menangkap itu, tuh ay, tuh ada raja itu ganteng, kaya, senengane nikah, perawan cantik oh, itu semua kampung mesti kenal mungkin digilir atau gimana, pokoknya suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu tiap hari ditanya, wah oh, itu yang di kamu yang cantik siapa? mau saya anehkan gini? wah bahaya ini, saingannya raja nah. jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya? Raja. si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi keifatangki huha wa kotroa itu kotkobbalaha kobonekapi. saya itu pernah melihat cium lelaki wah, wah suka mau Kok gelum, kadang ditambung ambung Wakot Saya pernah melihat sendiri kebal dicium oleh lelaki. sudah gak minat raja langsung wos. keren. Suatu saat pemuda terdinekai perempuan itu. oh raja marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini gini gini. Wos gak punya selera gak punya harga diri sudah pernah dicium orang kok tetap dineka. Bilang ke Tarif man, tarif manir lelaki itu siapa? abuha kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? abu hai Bapak. bapaknya saya kan hanya bilang rojulun pernah dicium lelaki? Nah. Lah, pikirannya raja itu lelaki dari kue-kue <laughs> tapi butuhnya yang mau rojul dan kak itu aja saja kaya. <laughs> baru kayak digulirkan gitu, wakot kebalah rojulun wah oh, enggak mau, setelah itu satu saat pegawainya tadi ini kayak bermat oh kamu gak punya harga diri gini gini gini kamu tahu, mandir rojol, apa abu? wah, <g�etough> <tuh> <tuh> aku gak mau nah, mau aku saat ini orang terima diampung semacam-macam itu namanya khilah apa? khilah kalau di balau disebut tauriah atau apalah tapi saya enggak ngajari zaman seperti itu sudah pinter sebelum saya ajarin bengso ngakali kan sudah pinter ya ini terakhir tak baca ya, tak baca Arabnya saja nanti bismillahirrahmanirrahim biar dapat barokahnya Syekh Nawawi, juga barokahnya guru-guru bismillahirrahmanirrahim wa sahababu nuzuli hadil ayati annahu ka'anabayina farisa warrumi kita'lun wa kanal musyrikuna ya wadduna antah liba farisu ar-rumah lianna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna ya wadduna gholabatar rum ala faris likaunihim ahlakitabdin jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani kalau bandingannya ateis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 berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab artinya apa? kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit makanya saya berharap selain ke, ke kita ikhtiar medis kita harus memperbanyak istighfar bagaimanapun semua itu dari allah swt kita menghormati negara dengan ikhtiarnya tapi saya mohon sekali kita juga Pak, istighfar karena semua itu juga ditentukan oleh oleh allah oleh langit ya saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengumuman Semaan Al-Quran rutin umum setiap Ahad Pahing Untuk wilayah Jember dan sekitarnya Ahad Pahing Ingkang Bade Ngelersi tanggal 26 April 2020 Insya Allah bertepatan dengan 3 Ramadan 1441 Hijriah Manggen Wonten Masjid Al Mubarak, Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Subindah Malih, Sema'an Al-Quran, Mantab, Wazikru Hufidin. Rutin umum setiap hari Ahad Pahing untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Ahad Pahing Ingkang bade ngelarsi tanggal 26 April 2020 Insyaallah bertepatan 3 Ramadan 1441 Hijriah. Manggen wonten Masjid Al Mubarak Desa Tegal Banteng oh, Dusun Tegal Banteng Desa Kesidir Kecamatan Wuluan. anjar ancar dari Desa Balai Desa Kesidir ke selatan kurang lebih 2 km sampai Polindes Tegal Banteng ke timur lebih kurang 50 meter Paham lagi? Mugi-mugi kulupan jalan setoyo sehat Lahir batin, pinah Kemudahan dan kemampuan derek kegiatan agungan Kanti yakin Ikhlas dan istiqomah Al-Fatiha Insyaallah jengipun monggo sami-sami nata manah lan pikiran sak sagete nyantola manah lan pikiran derek ngamini tuahul Quran ingkang badhe panjenani pun Agus Nur Hadis Abdul Aziz Bismillahirrahmanirrahim. Matur Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin alhamdu yaa syai'na 'amahu wa bikaf mazidah wa tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tudahhiruna biha min jami'il uyubi was-sayyi'at wa taghfiruna biha jami'adh dhunubi tamhu biha 'anna jami'al khata'at wa taqabbaluna biha jami'a ma natlubuhu min al biha 'indaka 'ala darajat وبارك وسلم عليه وعلى آل وأزواجه وأصحاب أزواجه وذريته وأهل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك وصلاة دائمة بدوامك وهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقي بركتي 1000 ميل العظيم وبحرمة وعفو يا كريم وعفو عنا يا رحيم وفلنا ذنوبنا وضنها باين أمهتنا وضن المسلمين والمسلم مع ديفاض ليكا يا أكرم Wa akrimna bi keramati khatmi al-Qur'an Wa sharifna bi sharafati khatmi al-Qur'an Wa albisna bi khil'ati khatmi al-Qur'an Wa ajakkhilna al-Jannata ma'al-Qur'an biḥarmad hidhmat al-Qur'an wa quran Allāhumma jari al ومن ستر وحجاب كلها دليل وإمام فضلك وجودك وكرمك يا أكرم Allahumma rizqana بكل حرف من القرآن لحلاوة بكل من Bikulli بكل آية Bikulli بكل صورة سلام بكل جزء جزاء وصل الله عليه وصحبه وآل أجمعين. Allahumma رحمنا بالقرآن. Allahumma رحمنا بالقرآن. وجعلنا إماما ونورا وهدا ورحمة. اللهم ذكنا السلام muallimna minhum ajhilna warzuqna tilawatahu ana alladhi allahumma ansur sulthana nasulthana muslimin allahumma ansur sulthana nasulthana muslimin wa ansur ulama'ahu wa wuzara'ahu wa kalahu wa saggaraahu wa ra'iyatahu ila yamijin waqt bisalamati wal afiyat waqt bisalamati wal والحجج اللي وعوص ثاب مقرناه ما ونور ماتلونا لحبهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افضلت أولاده وأزواجه المؤمنين والذريات وألو أصحابي اضوان الله تعالى عليهم مجموعين أولياء ولا العاملين والحباء الفسادات والشهداء الصالحين أينما كانوا حوضي، <hesitation> كي <hesitation> الحفص، خصوصاً لحظتي، كي أحمد سجل، كحفال وتينا، مربيل كي كي الله، فازا هم الله، كرامته، أجعلنا وأزاجنا ولادنا ذريتنا إلى آخر الذرية يا الله جعلنا وإياهم من جماعتهم جما مرحومة من جماعتهم جما مرحومة من أهدو الفاتحة لهم من زار وقبره وإلا حضرة آبائنا أم وهاجنا ججودنا ججادنا بناتنا بنتنا إخواننا أخواتنا أفسقائنا أفسادنا أستاذ أستاذنا وقربنا مشيخنا أمن لو علينا عليهم بالدعاء من أحسن إلينا من وصلنا الى صالحين وجميع المسلمين والمسلمات من ومن الله احيا منهم ل رحمتك يا ارحم الراحمين اتجاز الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله صل وسلم بارك الله على سيدنا محمد دل الفاتح لما أغذق والخاتم لما سبق نغصر الحق بالحق والهادي إلى الصلاة المستقيم صلى الله عليه وعلى أهل أفعاب بحق وقدره من دار العظيم سبحان رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الله أجعان بأسرار الفاتحة شرعًا.